Kita sekarang berada dalam mulut isai. Betul? Di sini makanan yang kita makan akan dihancurkan dengan mengunyah dan terus turun ke perut. Oh, macam ni rupanya dalam mulut. Baru aku tahu. Oh. Oh. Jadi, ini jalan lidah. Kamu semua Apa? Kau dia telah biji rambutan Ha? Isk isk isk Nenek aku kata Kalau dia telah biji rambutan Nanti pokok rambutan Jumpa dalam peruk! Haa, tak apa jangan main-main Betul. Haa, haa, haa... Haa, haa... Haa... Haa... Haa... Perut, perut, perut, dalam perut, perut, Tidak! Tolong! <tik> Aku tak nak bongkong tumpuk dalam perut. Jangan lesau. Cikgu sudah dengar semua. Huh? Jadi, kita kena keluarkan biji ramutan tu dari dalam perut Isar. Betul, betul, betul. Hmm, tapi macam mana? Kita masuk dalam perut Isar ini gigi Tapi, kenapa gigi ini kuning? Eh, musti sandal gosok gigi Barang berada dalam mulut Isai. Huh. Betul. Di sini, makanan yang kita makan uh. akan dihancurkan dengan mengunyah. Dan terus turun ke perut. Huh? Oh, macam ni rupanya dalam mulut. Aduh, aku tahu. Huh, huh. huh. jadi ini jalan lidah. Huh. Kamu semua perlu melalui esofagus untuk sampai ke perut Esan huh? Esofagus? Apa tu? Esofagus ialah saluran yang menyambungkan mulut kita ke perut hmm. Sini, sini huh? Saya sudah jumpa Wah, pinggirnya Boleh main gelong? Lag sangat ke bawah tu. Ah! Ah, aduh <coughs> sakit. <coughs> ah! Makanan ni besar-besar lagi. Macam ni, huh? bila Ehsan makan, dia tak cukup kunyah, terus telan. Huh? <tutupuk> <tutup> Jadi, makanan tak hancur. Oh. Sebab tu ke kita sakit perut, cikgu? Ya, betul. Ha, sekarang cari biji rambutan tu. Mesti ada dalam perut. Baik, <tutup> <tutup> cikgu! Baik, <tutup> cikgu! Ha. Ha. Aduh pun. Ah, nak cari. Ha. Punah punah. Punah. Tu. Iyalah. <Hah>? <tuk menang> <tuk menang> eh, apa tu? Dua, tiga, dah, ceh. Baru dia jangan Inilah jadinya kalau sebelum makan tak cuci tangan bersih-bersih. Betul-betul. Misi kita dah berjaya. Yeay, cikgu dah dapat pincin dan tu. Ha, hu <tik bagus. Kamu semua boleh keluar sekarang. Tapi gimana ya kita bisa keluar? Berjalan. Jangan cemas. Kamu semua akan keluar melalui usus kecil. Cuba cari. senda makan ni mak ya oh jawanya eh hah oh gigi rambut hancur lah ha, ha kalau tahu macam ni tak payah susah-susah nak masuk dalam lubuk isan ah kawan, -kawan ha -ha. tengok Masuk ke usus kecil cepat kecil? Ada Tapi tinggi Aku je! Tak tahan! <tose> Ih! Jangan betah! Saya tak suka! Saya tak suka! Panjangnya! Iya! Panjang usus kecil ni sama macam ketinggian bangunan tiga tingkat! Huh? Sekarang kamu berada di dalam usus besar, dah tak jauh dari pintu keluar, Sikit je lagi. Huh? Kau keluar, jump. Jump lah. Pintu nak sampai, jangan. Ya. Eh, dah tak di jalan ya tuh. Oh, betul. oh ini jalan mati. Apa? Bukan jalan mati, cuma pintunya belum terbuka. Bila pintu tu nak buka? Ha? Huh? Uh, <laughs> Bila Ehsan buang air besar? <laughs> <tongan> <tongan> Banyak betul la cikgu. Tapi itulah proses penghadaman makanan dalam tubuh manusia. Cikgu, kalau biji hmm? rambutan tu dah hancur, kenapa perut saya masih sakit? Huh, aku hmm. rasa sebab cacing dalam perut kau punca sakit perut. Dari mulut masuk ke esofagus dan kemudian ke perut. Perut terus masuk ke usus kecil dan kemudian ke usus besar. Kemudian keluar. Ugh no!